Oke, okay. ya yeah, selamat malam teman-teman, malam ini kita bersama Dr. Sasa, yang sudah bersama dengan kita, seorang dokter dan juga seorang Youtuber, keren kan? <laughs> Kalau jadi Youtuber tuh pasti biasa, bahasanya komunikatif, karena sudah biasa, biasa bicara depan kamera, biasa menjelaskan konten yang singkat, ya dan saya mau rekomend sekali lagi untuk melihat YouTube-nya nanti pasti dokter akan sampaikan juga channel-nya yang mana sih gitu tapi saya udah ngeliatin ya enak banget kenapa karena pendek-pendek jadi bicara bawang putih, bicara timun, bicara ngepleng, bicara olahraga, bicara itu yang duduk tanpa kursi itu juga ada ya pendek-pendek lima menit lima menit selesai satu poin gitu. Jadi tuh bilang kalau buat cari itu enak ya, tapi kalau mau pinter ya kan kita webinar ya satu jam setengah dua jam. Tapi kalau untuk diulang kembali yang pendek-pendek itu yang kayaknya gampang banget nanti teman-teman akan kita rekomend ya diperkenalkan dengan saluran YouTube dari Dr. Sasa, nah, Dr. Sasa ini dokter umum. Tapi, kalau saya lihat YouTube-nya, maka banyak banget mengenai herbal dan juga olahraga. Maka, kita hadirkan dalam serial nanti ya, kayak tiga bulan sekali, 4 bulan sekali, kita akan bicara herbal yang spesifik ya dengan Dr. Sasa. Nah, langsung saya serahkan aja waktunya ke Dr. Sasa untuk silakan memberikan presentasi. Lalu, nanti kita tanya jawab teman-teman, silakan. Tulis pertanyaan seputar herbal dan hipertensi malam hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain juga akan dijawab, tapi akan dijawab yang tema dulu. Jadi yang sesuai dengan tema dijawab dulu, baru ada waktu lebih jawab herbal yang lain ya. Nggak apa-apa juga ya, tapi seputar herbal ya kesehatan melalui herbal. Ya silakan bu dokter. Ya malam pak malam pak Jarod malam semuanya yang hadir di sini bapak ibu yang hadir di sini izinkan saya mau share screen ya jadi ya pak ya saya share screen dulu oke apakah sudah tampak ya screen saya sudah kelihatan sudah, sudah tampak belum ya pak tampak tampak kelihatan sudah ya oke okay. Ya. Ya malam. Ya jadi ber, kita malam ini mau belajar sama-sama tentang herbal untuk hipertensi ya. Jadi memang herbal itu sebenarnya apa? Herbal itu obat yang terbuat dari bahan alam ya. Jadi bisa berupa tumbuhan, hewan ataupun mineral ya. Jadi dia herbal ini bisa mengandung berbagai zat kimia yang umumnya itu saling menguatkan efek terapi. Nah, ini yang perlu kita tahu sama-sama untuk Bapak-Ibu di sini, untuk herbal itu perlu proses ya. Jadi, tidak bisa cepat uh, untuk menangani hipertensi terutama ya. Jadi, mungkin di awal-awal, kalau menurut saya, itu perlu dibarengi dengan obat-obatan kimia dulu, lalu juga nanti tentunya dengan supervisi dari dokter ya. Jadi, sekarang pun juga sudah banyak dokter penyakit jantung, dokter spesialis jantung yang sudah melek herbal kok. Jadi, saya punya teman spesialis jantung yang dia dosen, saya kan dosen ya di Ubaya, jadi teman saya ini spesialis jantung dan dia sudah sangat uh, mengerti tentang herbal, jadi dia juga mengizinkan pasien-pasiennya kalau ingin menggunakan herbal, nanti dia atur juga, dibantu-atur untuk Obat tekanan darah tingginya gitu, karena memang sekarang sudah banyak sekali penelitian yang dilakukan mengenai beragam herbal untuk bisa mengobati penyakit tekanan darah ya, terutama tekanan darah tinggi yang akan kita bahas malam ini. Nah ini yang tentunya jadi harus yang terutama kalau herbal itu harus uh, bicarakan juga ke dokter ya untuk uh, menggunakan herbal. Oke. Okay. Nah, ini saya ambil dari jurnal-jurnal ini. Ada lagi sih beberapa, tapi ini yang terutama saya pakai. Nah, jadi kita bicara dulu hipertensi ya. Jadi hipertensi itu kan kita biasa kalau menurut American Heart Association itu jadi tekanan darah sistoliknya di atas dari sama dengan 140 mmHg dan tekanan diastoliknya di atas dari sama dengan 90 ya. Jadi ada yang hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 2, dan pra hipertensi ya. Jadi 120 sampai 139 dan 80-89 untuk diastolnya. Nah, kenapa hipertensi ini penting banget? Karena bisa, kalau kita tidak tahu dan dibiarkan terus-menerus, itu bisa terjadi yang stroke, stroke iskemik dan perdarahan, kemudian serangan jantung, dan juga bisa terjadi ginjal. Nah, ini cerita ya pengalaman saya sendiri. Baru-baru ini ada kawan rekan kerja dosen, di kampus saya tapi bukan kedokteran. Jadi dia dari dosen ekonomi. Masih muda baru 40 tahunan, tiba-tiba terkena stroke perdarahan karena ternyata dia memiliki hipertensi yang dia tidak tangani. Nah, itu sayang sekali ya. Jadi dosen ini masih muda kena stroke perdarahan, sudah dioperasi namun tidak tertolong. Gitu. dan juga ini ada juga kisah dari pasien saya minum obat tekanan darah tinggi, jadi memang dia sudah tekanan darah tinggi, sudah rutin minum obat tekanan darah tinggi dari dokter juga, namun mungkin kurang kontrol teratur ke dokter ya, jadi dia hanya minum obat dan tidak cek tekanan darah setelah minum obat, jadi dia tetap terkena ginjalnya itu bermasalah, jadi kreatininnya tetap tinggi meskipun dia minum, dia bilang dia minum obat rutin, tapi dia nggak cek tekanan darahnya saat minum obat rutin gitu nah, jadi kenapa sih bisa hipertensi sebenarnya itu lebih dikarenakan adanya um, proliferasi jadi proliferasi itu adanya pertumbuhan dari otot polos pembuluh darah vaskuler Jadi menebal penebalan dari otot polos di di peredaran darah kita sistem sirkulasi kita ah sebenarnya untuk hipertensi perlu obat rutin enggak nah ini yang tadi ya kasus yang tadi obat rutin tapi tetap juga dia kok kena ginja nah, intinya sih harus kontrol teratur Nah itu kontrol teratur jadi obat nanti kita bicara lagi jadi obat itu harus uh, diminum kalau memang ternyata dari pola hidup dan herba segala macam itu tidak membantu ya karena ada yang namanya tuh faktor genetik kalau faktor genetik ini memang lebih sulit ya untuk kita tangani ya jadi memang kalau misalnya sudah ada faktor genetik untuk hipertensi ya mungkin perubahan pola hidupnya tuh harus lebih keras gitu ya jadi kan pak pak jarot itu juga ada e, melakukan untuk tes genetik ya itu memang menurut saya sangat penting tes genetik ini nah, ini Kemudian kita tahu juga tadi ya, herbal-herbal itu -herbal banyak sekali yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Tapi yang terutama itu sebenarnya perubahan pola hidup, pola hidup apa saja ya, kita harus tadi berikutin berolahraga. Setiap hari kita usahakan harus 30 menit ya berolahraga. Jadi atau kalau enggak 5, dalam 5 hari itu 150 menit ya, dalam 5 hari, dalam perminggunya. Kemudian kita harus membatasi konsumsi garam, e, dibatasinnya itu hanya... Kurang dari 5 gram ya garamnya, jadi kurang dari satu sendok teh itu per hari. Jadi sedikit banget makan garamnya itu. Uh, ya teman-teman juga bisa bayangin kalau kayak kecap asin, kecap manis, itu pun sebenarnya juga sudah ada natriumnya ya, sodiumnya itu. Jadi uh, kita perlu banget memperhatikan label makanan yang kita konsumsi. Karena apalagi kalau snack-snack itu ya itu kandungan garamnya itu tinggi itu. Kemudian kita juga perlu makan makanan yang kaya akan antioksidan. Nah, ini herbal-herbal ini perannya di sini, ini dia kaya akan antioksidan. Kemudian perlu juga kita olah nafas, karena olah nafas memang bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah. Ya, ini Pak Jarot juga rutin tiap hari melakukan latihan olah nafas bersama. Ini menurut saya memang sangat baik sekali. Kemudian juga kita harus mengolah pikiran kita, jadi nggak boleh stres tadi ya. Benar banget kalau stres itu tidak baik karena hati yang gembira adalah obat dan kemudian kita juga perlu untuk istirahat yang cukup ya tidur yang cukup karena e, ada peran dari jam organ tubuh kita juga jadi seperti organ hati kita yang berfungsi untuk mendetoks tubuh kita membuang racun kita itu itu bekerjanya di malam hari jam 11 malam hingga jam 3 pagi ya itu memang kenapa kita ketika malam itu memang harus beristirahat tuh ya Nah, ini kerja dari obat herbal ya. Jadi umumnya dia itu uh, ini ujung-ujungnya nanti dia akan mem, me, ini melebarkan pembuluh darah di sirkulasi kita dan bisa mengurangi uh, penyempitan karena yang penyempitan itu yang berbahaya untuk terjadinya hipertensi ya. Ini ini kerja dari berbagai obat herbal umumnya seperti ini ya. Nah ini salah satunya, kita mulai bahas ke banyak herbal ya. Banyak banget herbal yang bisa menurunkan tekanan darah, tapi ini saya pilih beberapa saja ya. Jadi ini salah satunya. Um, maaf, ini ada yang ini yang mungkin ya. Apa ada yang kecoret, nggak sengaja ya mungkin ya. Coba saya cek. Oh, oh. Nggak bisa. Whiteboardnya hanya host only kok ada yang bisa ya. Oke. Okay. Siapa ini? Oh. atau nggak di stop terus di share ulang tapi sudah udah batasi udah oh. hanya, hanya host yeah. gitu. oke okay. tapi kok ada yang bisa nyoreng iya yeah, nggak apa apa pak Oke, apa-apa sih. Lanjut aja, nggak terlalu mengganggu. Ya ini jadi contohnya bawang putih ya. Bawang putih ini mengandung alisin zat aktifnya ya, yang yang bagus ini bagus banget untuk menurunkan tekanan darah. Dia juga anti radang, dia juga antioksidan, antibakteri, bisa menurunkan kolesterol dan juga punya manfaat untuk anti kanker ya. Kemudian untuk bawang putih. Ini, ini dosisnya ya, jadi bisa bawang putihnya itu mentah segar, bisa aja yang dia bubuk, berupa bubuk, kemudian bisa yang berupa minyak, ini banyak kan ya dijual di pasaran ya, ada juga yang berupa ekstrak dari bawang putih padat, ada juga yang aged garlic ekstrak, terserah saja, boleh saja, karena sekarang sudah banyak yang menjual bawang putih ini ya, dalam bentuk kemasan seperti kapsul gitu ya, itu memang ada manfaatnya ya, atau bisa juga makan bawang putih mentah segar di dalam kurang lebih ya 5 gram, 2 sampai 5 gram per harinya. Oke, kemudian ini interaksi bawang putih ya. Jadi bawang putih ini ini bahayanya ya. Jadi setiap herbal itu ada efeknya ke beberapa obat. Jadi tiap herbal dengan beberapa, dengan obat kimia itu beda-beda interaksinya. Makanya perlu tem uh, Bapak Ibu di sini tuh untuk konsultasi ke dokter yang biasanya menangani apakah herbal ini tuh Be, apa dengan obat kimia saya nah seperti itu itu perlu untuk dibahas memang nah ini jadi kalau makan bawang putih dengan obat-obatan antikoagulan trombolitik jadi trombolitik ini yang menghancurkan bekuan darah ya jadi intinya mengakibatkan perdarahan itu memang bisa meningkatkan resiko perdarahan ya kemudian dia juga meningkatkan kerja dari obat metformin metformin ini obat anti diabetes ya kemudian dia juga bisa mengurangi kerja dari obat antivirus, jadi bisa mengurangi efikasi dari obat antivirus itu. ini Biasanya obat protease inhibitor ini obat yang digunakan untuk virus HIV. Nah, kemudian efek samping bawang putih itu biasanya bau ya, jadi mulut bau, terus bau badan, kembung, mual, dan sering kentut gitu. Nah, kemudian kita ke sambiloto ini ya, sambiloto ini. Nama kerennya Andrographis Paniculata ya. Nah ini bentuknya seperti ini ya. Mungkin banyak yang di sini juga udah pada tahu Bapak Ibu di sini, sambil Sambiloto ini manfaatnya. capek hidung berair, ya. kemudian ini yang penting juga dia tidak boleh pada pasien hamil karena bisa mengakibatkan keguguran dan juga tidak disarankan pada pasien autoimun karena bisa meningkatkan sekali autoimunnya jadi malah reaksi terjadi berlebihan, reaksi sistem imunnya malah memperparah autoimun yang ada di pasien tersebut kemudian bisa juga meningkatkan resiko perdarahan ya. oke okay nah ini sel seledri ya jadi celery ini di Inggris namanya celery. Nah, ini karena dia mengandung apigenin ya jadi apigenin ini bisa menurunkan hormon stres dan juga bisa mengurangi resistensi dari pembuluh darah tubuh kita. dia juga kaya akan zat flavonoid ya yang merupakan antioksidan poten. jadi ini memang manfaatnya banyak banget. tapi sudah diteliti oleh ini Kemenkes kita ya sudah mengeluarkan buku Formularium Fitofarmaka. Ini masuk nih kombina, kombinasi ekstrak herba seledri dan daun kumis kucing. Tapi ini jadi udah dibikin sedian kapsulnya. Dia bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian ada dosisnya di sini juga ya. Jadi memang sudah diakui sebagai pengobatan. Dosis pengobatan tiga kali satu kapsul seharinya. Gitu. Hmm. Jadi memang e, sudah banyak dipakai kemudian ini interaksi obatnya dia bisa mengakibatkan pengurangan kerja dari obat levothyroxin ini orang-orang yang yang pakai levothyroxin ini orang dengan gangguan fungsi tiroid ya nah kemudian dia penggunaan si ini jika bersamaan obat pengencer darah bisa meningkatkan resiko perdarahan makanya bisa berbahaya itu makanya tadi saya jelaskan berkali-kali harus konsultasi dengan dokter kalau mau mencoba herbal ya untuk lepas obat tapi apakah bisa ya tentu bisa tapi dilihat lagi balik lagi tadi apakah ada genetik atau tidak nah kemudian ini sereh ya jadi lemon grass uh, Inggrisnya atau simbol vulgon citratus dia juga memiliki efek hipotensi, tapi tergantung pada dosis. Jadi kalau lebih banyak konsumsi serai, itu umumnya efek hipotensinya akan lebih tinggi. Efek hipotensi ini efek menurunkan tekanan darah. ya Kemudian dia juga mempunyai efek untuk diuretik. Jadi diuretik ini membuang cairan yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu. Kemudian ini aman ya umumnya ya kalau dikonsumsi dalam batas wajar sebagai makanan dan ini juga tidak disarankan pada perempuan hamil karena bisa meningkatkan aliran darah jadi bisa mengakibatkan resiko keguguran kemudian dia juga bisa mempengaruhi beberapa kerja dari obat-obat ini ya ini obat amitriptil obat obat penenang amiodaron obat jantung kemudian nansuprasor obat ma kondansiter juga obat ma prednisol ini obat radang ya nah kemudian ini jintan hitam atau yang biasanya dikenal dengan habatusauda ya. Jadi nama Latinnya nigella sativa ini juga sudah dari dulu ya dikenal sebagai obat yang hebat ya obat yang bisa mengobati berbagai penyakit ya. Ini bisa menurunkan denyut jantung, menurunkan tekanan darah, kemudian memperbaiki fungsi ginjal, kaya akan antioksidan. Dan memang sudah banyak penelitiannya dia ya, jadi bisa menggunakan ekstraknya atau minyaknya atau bubuknya dari si jintan hitam ini ya. Nah jadi eh, penggunaan selama 3 bulan ini karena penelitiannya biasanya dilakukan selama 3 bulan itu umumnya aman. Nah tapi memang perlu monitor ketat tekanan darah jika pengguna, diberikan bersama-sama dengan obat untuk menurunkan tekanan darah ya. Kemudian juga untuk yang kencing manis juga perlu dimonitor ketat gula darahnya karena pemberian sihabatusauda ini dengan obat-obat kencing manis itu bisa sangat menurunkan gula darah. Kemudian dia juga sangat memperlambat pembekuan darah sehingga pemberian bersama obat pengencer darah itu bisa meningkatkan resiko perdarahan. Dan ini black seed ini bikin ngantuk ya. Jadi memang termasuk efek yang aditifnya ya penambahnya bisa bikin istirahat lebih nyenyak gitu ya. Kemudian ini, sebentar. Oke, ya. Ah ini koriander ya. Jadi koriander ini juga bisa. Koriander ini, ini ya ketumbar ya. Kalau istilah ibu-ibu e, pasti tahu ini ketumbar biasa dimasak e, di ini tumbuk ya dijadiin masakan. Ini sebenarnya juga Bagus ya, sehat ya. Jadi dia juga punya efek untuk menurunkan penyakit-penyakit dan juga pencernaan. Kemudian punya efek antioksidan. Dan juga dia mempunyai efek yang menyerupai obat-obatan antagonis kalsium dan diuretik. Jadi kerjanya mirip dengan obat yang memang obat tekanan darah tinggi. Seperti itu. Kemudian, nah ini interaksi obatnya itu dia bisa sama ya, jadi kalau misalnya dengan obat kencing manis, dia bisa sangat-sangat menurun, menurunkan gula darah, sehingga perlu kita atur dosis obatnya. Kemudian juga untuk obat tekanan darah, dia juga sangat-sangat menurunkan tekanan darah, kalau penggunaan bersama obat Tensi. Jadi memang kita perlu atur untuk dosis obatnya. Kemudian bisa juga efeknya membuat ngantuk. ya Nah, ini autumn uh, berry. Ini uh, cari di jurnal ya. Saya nyari di nama latin nama nama Indonesianya ini saya belum ketemu sih. Mungkin ada yang tahu ya Pak Jarot atau uh, siap. Uh, ini sepertinya sih Bu ini ya San, saya cari itu dibilangnya sanca ya. Nah, jadi dia ini memang memiliki tapi saya juga sudah cari ini banyak banget yang yang jual sudah dalam bentuk kapsul ya dalam untuk ekstrak houten memang ini untuk e, hipertensi ya ada manfaatnya ya e, semua bagian dari si tanaman ini tuh memiliki manfaat sebagai obat ya ya karena memiliki zat flavonoid yang merupakan antioksidan kuat bisa meningkatkan sirkulasi darah dan juga bisa mempengaruhi ar -ariran darah dari jantung kemudian dia umumnya tuh aman sampai penggunaan yang maksimalnya dosisnya 1800 mg selama kurang lebih 16 minggu jadi 4 bulan ya ini penelitiannya sama 4 bulan. Kemudian dia kalau digunakan bersama obat-obatan golongan nitrat. Jadi obat golongan nitrat ini tuh obat untuk jantung ya. Jadi kalau orang-orang ada penyakit jantung koroner biasanya tuh diberikan nitrat, nitroglycerin. Itu untuk meningkatkan aliran darah ke jantung. Nah, kalau minum obat ini, ini hati-hati karena si hawton ini bisa e, malah menambah ayam darah ke sana, ke jantung, dan bisa mengakibatkan pusing. Ya, pusingnya itu cukup berat. Nah, kemudian bisa juga e, penggunaan bersama obat ten, penurun tensi bisa sangat-sangat menurunkan tekanan darah, sehingga kita perlu monitor ketat tekanan darah kita. Ya, kemudian ini jahe. Ya, jadi jahe ini kan juga merupakan... Herba lokal kita ya ini jahe ini sangat-sangat banyak manfaatnya juga dia mengandung banyak kalium dia berperan dalam pengaturan tekanan darah dan juga denyut jantung kemudian dia juga bisa mengurangi kolesterol total triglyceride LDL dan VLDL ya kemudian Memiliki interaksi obat juga ya, jadi kalau penggunaan bersama obat penurun tensi, khususnya yang golongan kalsium channel blocker, jadi golongan kalsium channel blocker ini, kalau mungkin bapak ibu di sini pakai obat tensi, itu golongan farsartan gitu ya. Nah, itu akan sangat menurunkan tekanan darah, jadi perlu monitor ketat ya. Kemudian penggunaan bersama obat-obatan, kencing manis itu juga bisa sangat-sangat menurunkan gula darah sehingga kita juga perlu memonitor gula darah secara ketat ya. Ini juga penggunaan bersama obat pengencer darah seperti aspirin, kemudian klopidogel atau yang lebih dikenal plavix ya itu bisa meningkatkan resiko perdarahan. Jadi harus hati-hati ya. Kembali tadi saya ingatkan kalau menggunakan herbal memang bisa tapi perlu supervisi dari dokter ya. Juga dilihat tekanan darahnya itu base-nya berapa? Jadi sebelumnya itu berapa? Kalau sebelumnya sudah sangat tinggi ya memang harus diberikan uh, obat kimia dulu bersamaan dengan obat tensi atau obat herbal gitu ya. Nah, kemudian ini tomat, tomat ternyata juga uh, memiliki efek yang bisa menurunkan tekanan darah juga. Dia mengandung likopen, beta karoten dan vitamin E. Jadi antioksidannya itu sangat Efektif untuk menonaktifkan radikal bebas dan bisa memperambat proses ini, atherosclerosis atau pengapuran di dalam pembuluh darah korak kita, ya. Kemudian juga dia hati-hati juga ya kita ya. Kalau dia diberikan bersama dengan obat tensi seperti captopril kemudian amlodipin, juga furosemi itu tuh bisa menunjukkan penurunan tekanan darah yang sangat berlebihan. Jadi monitor ketat tekanan darah waktu diberikan bersama dengan obat tekanan darah tinggi. ya Kemudian ini kalau yang gangguan mah itu memang kurang baik kalau konsumsi tomat. ya Tapi secara umum kalau yang tidak ada gangguan mah umumnya aman aja. Ini pom pom granet ya, delima ya. Jadi delima pun ini memang sudah banyak penelitian juga dia juga eh, kalau bagus banget untuk menurunkan tekanan darah. Jadi ini dari jurnalnya itu dia mengatakan minum jus delima kurang lebih 50 ml per hari itu bisa mengakibatkan penurunan tekanan darah ya. Tapi juga harus hati-hati bila minum bersama dengan obat-obatan. Jadi balik lagi tadi, kalau minum herbal apapun harus coba dulu konfirmasi ke dokter yang menangani ya, apakah boleh atau tidak. Kemudian ini wortel ya, nah wortel ini ternyata juga bagus karena bisa meningkatkan fungsi dari si endotel pembuluh darah kita. Jadi sistem sirkulasi kita itu bagus. Dia juga kaya akan antioksidan, bisa mengurangi stres oksidatif, bisa mengontrol fungsi dan struktur dari pembuluh darah ya. Dia juga kaya akan kalium ya. Jadi uh, secara umum dia juga bagus uh, dan ini saya mau memper okay. Nah, ini saya juga mau memperkenalkan sup sayur lima unsur ya. Jadi ini herbal juga. Jadi ini ada wortel, lobak daun lobak, kemudian sitake dan juga ketela Jepang yang semuanya itu memiliki efek sinergi. Jadi dia mewakili unsur air, unsur kayu, unsur logam, kemudian unsur api dan juga unsur tanah ya. Itu Uh, secara ilmu kedokteran timur, dia meng saling menguatkan dan membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh, termasuk juga hipertensi. Nah, ini contoh uh, dari pasien saya yang sudah mengonsumsi sop sayur selama mm, kurang lebih ini dari 10 hari, kemudian satu bulan ini Bapak Ibu bisa lihat kalau warna hijau itu normal biru ini abnormal ringan kuning abnormal sedang dan merah abnormal berat Nah jadi ada perbaikan ya di sini ya meskipun memang secara umum setelah satu bulan memang masih ada gangguan sedikit tapi hanya di biru kalau yang awal ini ada di kuning ya jadi ini uh, jumlah darah yang dipompa jantung siapa konstriksi, siapa konstruksi ya Kemudian ini hantaran pembuluh darah jadi hambatan pembuluh darah. Jadi ada namanya yang tadi kita vaso konstriksi ya. Jadi pengecilan pembuluh darah. Nah, ini ada perbaikan yang cukup signifikan gitu ya. Oke, ya terima kasih. Mungkin terakhir saya izin untuk share video ya, Pak Jarot. Ya, silakan Ibu. Iya, saya izin untuk share video. Ini ada video eh, bentar. Video dari testimoni kesaksian dari pasien yang minum sop sayur. Belum play, belum puter. belum terputar Bu dokter Iya Bagaimana Pak belum belum menyala belum terputar di layar Oh belum terputar maaf ya dan ya. Oh uh, tadi saya Oh sebenarnya Oke okay. uh, yeah. share kalau ini sudah Pak belum masih berupa file yang jejer jadi videonya belum berputar, hanya kelihatan file di desktopnya aja. Oh, Oke, okay. iya iya. enggak um, bisa ya berarti ya? Tadi saya sudah putar sih pak. Okay. Ya. Waktu share pilih pilih jangan desktop tapi yang YouTube-nya, playernya. Oh, in berarti share dari maaf ini saya soalnya adanya di desktop ya pak? Nah kalau di desktop mesti dicek klik baru di play. Oh oke okay, oke. Okay. Jadi Atau. saya desktopnya saya klik dulu ya. Oke okay, ya. oke okay, pak. Ya makasih. Coba, coba lagi. Iya. Hmm bentar. Oh. Atau share screen desktop lalu filenya klik kanan baru play di playnya pakai misalnya ya pakai Oh iya ya. ini bisa sih mungkin nah, ini sebentar ini ini muncul nggak Pak ini ya, okay. ya Oh iya Oke okay. ah tinggal di play yes hmm. ah cuma suaranya Suaranya muncul gak ya Pak? Suaranya kok gak muncul ya? Oh suaranya gak muncul ya? Oh uh, iya. iya Yang di bawahnya tuh ada gambar speaker di klik Yang kiri sebelah Kiri bawah Yang sebelah di, kiri ah, itu dia. Bawah. Ya. Itu dia. ya coba oh, okay. Okay. Yes, oke okay. Oke okay, coba Terus gak ya Pak? Terus di play? Kok gak, kok gak keluar ya? eh uh, atau saya ya <gak> nggak bisa ya ini ya saya ceritakan saja berarti oke okay, okay. nggak apa apa saya ceritakan aja Mungkin, jadi ini pas uh, pasiennya ini dia ada masalah di ginjal, kemudian dia kaget karena biasanya dia berobat ke Shanghai, tapi karena pandemi nggak bisa ke Shanghai, akhirnya dia mau coba sop sayur. Nah, uh, fungsi ginjalnya kemudian ada perbaikan setelah dia satu bulan konsumsi sop sayur. Dan dia uh, sangat senang seperti itu sih, Pak. Kemudian ada lagi yang... jadi uh, Hmm. Ada lagi yang lain seperti kista, ada juga. Cuma ini nggak bisa diputar ya memang ya. Jadi ya sudah nggak apa-apa sih. Ini ini sakit kista ini sembuh total setelah dia konsumsi uh, sop sayur sih. Iya tanya jawabnya banyak banget nih. Ya nah, kita tanya jawab aja berarti ya Pak ya. Oke. Okay. Yeah. Belum baca chatnya juga ini banyak yeah. ya. Sebab Sambil Ibu baca chatnya, sekarang saya masuk ke Pak Hendra dulu nih yang mau berbagi mengenai herbal dalam bentuk uh, jus ya. Silakan Pak Hendra. Bu Sasa baca ya. dulu, nanti saya akan bacakan pertanyaan juga sih, tapi kalau Bu Sasa sudah baca duluan dapat sekilas apa yang ditanyakan. Silakan Pak Hendra. Baik, terima kasih Pak Jarod. Uh, Dokter Sasa, salam kenal ya. Ya, salam Jadi, kenal Pak. Izinkan... Ijinkan saya mungkin bisa berbagi uh, untuk salah satu, menggunakan blender yang canggih. Uh, kenapa? Karena blendernya ini dia bisa untuk memasak sampai buat herbal, kemudian blender juga bisa untuk buat jus. Jadi, dipisahkan antara air dan ampas. Padahal, yang kita tahu, jus uh, uh, ya, jus sama blender itu memang dua mesin. Tapi ini alatnya satu. Nah, ini memang keunikannya. Nah, barangkali di antara bapak ibu, barangkali nanti uh, bisa ada satu pandangan ya, kalau mau beli blender yang seperti apa, nggak ada salahnya kita berbagi ya. Oke, tanpa membuang waktu, kita langsung aja mulai di sini. Saya tertarik resep daripada Pak Yohanes Sunardi, ya, karena beberapa waktu yang lalu kami bersama beliau saya ambil dari bukunya beliau ya. Dan semua resepnya lengkap. Nah, saya tinggal ikutin saja. Coba kita lihat ya. Silakan Eka. Eh uh, jadiin co-host namanya Pak siapa? Itu Pak Eka. Eka, Eka. Eka, Pak. Ada nggak? Eka? Kok nggak ada ya? Eko. Ada, ada, Pak. Ada, Pak. Siap, uh, uh, depannya apa ya? Eka, E, eko kilo alfa, Pak. Kenapa nggak ada ya? Ada Eka, kamu pakai nama apa Eka di sana? Oh, oke okay, okay. guys, Ya, ya, ya. Kok bisa di bawah sih kok enggak urut abjad? Kayak enggak sebentar Oke, dah ya. <laughs> oke. Okay, nah. ya. Okay. ya, silakan Eka. Ya, tadi saya sudah bilang ya di sini kita uh, akan perlihatkan menurut saya bukunya menarik sekali, Pak. Eh uh, Yuanda ya, yang sehat dengan jus di sini serialnya khusus penyakit liver alergi kanker payudara dan sembelit silakan Eka uh, bisa videonya ditampilkan Eka uh, Halo Eka Oke okay, thank you Ya saya sekarang cinta. saya akan coba buat jus jerak dari buku Payona Sunardi yang sehat dengan jus khusus untuk penyakit Iti liver alergi kanker payudara dan seblak. Ya, ini bukunya di halaman 55. Jeruk, bahannya jeruk manis diambil airnya saja. Apel dipotong dan daun kill. Ya, nah, saya coba praktekkan dulu untuk jus yang kita ambil airnya saja berarti boleh di Artikan, kita perlu alat juicer, ya. Nah, ini saya blender, ini bisa berfungsi sebagai juicer kalau diberikan saringannya seperti ini. Saya masukkan dua jeruk, satu dua, ya, kemudian di... Nah, lalu pencet tombol on-off Ada jus tertera satu menit Kemudian saya pencet stop di juicer jadi kita dapatkan satu mesin bisa berfungsi sebagai juicer kemudian bisa blender dan bisa memasak jadi three in 1 ya oke ini saya ambilkan airnya saja sesuai dengan petunjuk di resep nah, kita mau lihat dimana dia ampasnya di sini ampasnya ya. Oke, saya akan coba bersihkan dahulu sekarang. Ya, sekarang setelah saya keluarkan ampasnya, alat ini berfungsi sebagai blender ya. Tidak ada saringan yang saya pasang, jadi langsung dengan mata pisau yang ada di dalam blender ini yaitu 6. Itulah yang membuat kenapa Blender ini bisa membuat hasilnya dari buah yang dihancurkan begitu halus sekali. Nah ini persan jeruknya, saya taruh semuanya di sini, kental sekali. Kemudian saya berikan apel. Kemudian gel lauk kale dan madu jus ini sudah saya coba ya enak sekali ada kale ya ketemu jeruk terus ketemu madu sama apel wah enak sekali rasanya nah kemudian saya berikan satu sedikit tanpa air putih lagi, ya. Oke, seperti biasa, on-off, jus satu menit, start. sekali ya karena memang tidak ada air putih lagi dan ini memang bener-bener sarikaknya ya nah, mungkin juga bisa dibantu kita melihat di sini sayang planet lotol dibuang aja langsung ya Habis sudah tidak ada, ampasnya lagi yang tersisa. Ini jus daripada jeraka. Terima kasih. Ya, sekarang langsung aja ya Kak, satu lagi yang untuk pemanasnya ya. Jadi dia bisa untuk bikin sup bikin herbal, jamu-jamuan. Ini... Uh, resepnya udah komplit nih. Ada Sekarang satu. saya akan buat resep dari buku karangan Pak Yohanes Sunardi, yaitu dengan judul Sehat dengan Jus Khusus Penyakit Liver Alergi Kanker Payudara dan Sembelit. Ini dia buku ini. ya. Saya coba. Di sini pertama. Di halaman 63 ada jus JT nanas jeruk temulawak. Ya, saya tertarik membuat jus dari buku ini karena memang bisa dipakai di blender ini. Ya, mulai dari temulawak dipotong dari jemur kemudian direbus sampai mendidih dengan dua gelas air ya jadi alat ini karena bisa memasak oleh sebab itu saya pakai untuk memasak temulawaknya ya kemudian baru setelah itu ada nanas dan jeruk oke supaya tidak bingung kita langsung praktek saja mulai di sini saya pasang saringannya karena memang temulawaknya ini saya tidak ambil eh, Semuanya Jadi hanya Sari partinya saja Jadi ampasnya dibuang Kemudian saya tuangkan air Sesuai dengan Informasi Pak Yohanes Di dalam bukunya Dua gelas air saja Nah ini temulapaknya Saya taruh Kemudian saya tutup Baik. Saya nyalakan on off. Ada tombol select. Pertama untuk soya, saya pindahkan porridge, saya pindahkan lagi grain, saya pindahkan lagi soap Saya pindahkan lagi herb, ya. Di sini herb 20 menit, ya. Jadi kita akan buat di sini hanya sampah air mendidih saja. Tidak perlu sampai 20 menit. Ya. kemudian langsung start. Oke jadi prosesnya pertama temulawaknya itu di blender ya jadi otomatis dia menguraikan eh, mungkin dulu bahasanya dicacah ya atau di Nah kita tidak perlu keprek lagi cukup serahkan sama tugasnya ACC mama cooking blender ini ya Nah, sekarang prosesnya dimulai dari mendidih. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada seperti mangkok, ada didihan air. Ya, kita lihat sampai berapa lama mendidihnya itu air. Cepat sekali. Jadi, sekali lagi, untuk blender ini dia bisa mengerasak mulai dari air yang tidak panas ya. nah jadi nanti saya akan keluarkan sari patinya atau airnya setelah airnya mendidih jadi dikeluarkan sari pati daripada tengulawak tersebut ya kita tunggu tidak terlalu lama lagi cukup sampai mendidih saja supaya vitaminnya tidak rusak oke ternyata sudah mendidih ya kalau Bapak Ibu lihat di sini, bagaimana kita lihat? Wah, ngebul ya? Sudah mendidih, kelihatan kan? bui buinya sudah ada golakannya ya? Ini cukup ya? Caranya yaitu saya akan keluarkan sari patinya. Caranya gampang, kita matikan dulu on offnya kemudian pindahkan ke tombol jus, kemudian start. I uh... Campur dengan jeruk dan nanas, ya ampasnya bisa kita lihat di sini. Tuh. Sudah halus sekali. Blender ini memiliki mata pisau 6 sehingga dia bisa benar-benar melumatkan hanya dalam sekian detik saja. Nah ini ampasnya saya buang ya, atau saya keluarkan. Nah sekarang ini air semula wap. saya tuang Kemudian diberi jeruk Jeruk manis semuanya diambil dan potongan nanas Kemudian diberi es batu sedikit Oke Kuh. Lalu biasa tutup menyalahkan tombol on off mencet tombol juice ada tulisan satu menit biarkan satu menit sisa daripada potongan nanas semuanya sudah halus ya seperti disaring kalau bapak ibu coba minum hasilnya ini sudah halus sekali kenapa karena ini masa pisaunya yang 6, kecepatannya 32.000 kali per menit jadi cepat sekali jus ini sudah saya coba oh, enak sekali rasanya ya pada ala temulawak itu yang saya sudah perhatikan dan saya coba, terima kasih. Ya, baik, jadi uh, Bapak Ibu, jadikan saya sekarang juga uh, menjelaskan mengenai mungkin Bapak Ibu satu waktu kepingin beli, ya bisa dibeli. Ya, ini uh, dijual dengan harga masih promosi enam juta uh, dengan hadiahnya yaitu kuali. Anti lengket, stainless. ya. Nah ini dia. Ini keunikan daripada kualinya ini Bapak Ibu. Kalau kita masak, itu cukup sampai air mendidih saja. Kemudian ditutup, apinya dimatikan, supaya vitaminnya tidak rusak. Tetapi masakannya matang. Karena di dalamnya itu seperti diungkep, terus tidak keluar. Alasnya jadi, ini satu hal yang menarik yang bagus supaya tidak merusak vitaminnya. Nah, karena apa tadi saya bilang stainless steel kok anti lengket? Karena kalau di dalamnya diperhatikan ada seperti sarang eh, lo, apa, sarang tawon yang bulat-bulat, jadi makanan yang menempel di sana tidak lengket. Ya, ini eh, kalau dijual lumayan harganya, ya, satu eh, juta tapi ini saya hadiahkan untuk 5 orang pembeli yang pada hari ini. Nah, ini harganya 6 juta. Lima orang pembeli dapat kuali. Nah, karena tadi saya promosi buku Payona Yohanes ada ini tambahan aja saya berikan hadiah bukunya juga ya dari Payona Solari ya sehat dengan jus ya yang serial untuk liver alergi kanker payudara dan sembelit. Nah, ini dia. Ya, ekstra tambahan ya. Jadi, hari ini yang beli ada dua hadiah, Wali stainless, stainless, yang lengket, dan jus. Ya, kemana? Silahkan hubungin teman saya, Pak Hussein. Ya, di nomor 0813 bisa di screenshot atau di foto dulu ya, Bapak Ibu. Ya, supaya buru-buru bisa segera 0813818 empat delapan empat tiga empat sekali lagi nol delapan satu tiga silakan ya bapak ibu hubungi segera untuk mendapatkan hadiahnya oke sekian dari saya terima kasih pak jarod oke dan dr sasa terima kasih ya yeah. Terima kasih Pak Indra. Kita kembali ke Bu Dokter Sasa dan kayaknya pertanyaannya lebih banyak tertarik sama malah sop lima unsur nih. <laughs> Sepertinya menarik. Ya tapi kita beberapa bahkan sudah dijawab secara japri di chat oleh ibu Dokter. Tapi kan ini direkam YouTube juga di saya live streaming di Facebook ini, jadi kita tetap. Akan bacakan juga pertanyaannya untuk dijelaskan secara verbal, mungkin bisa lebih jelas ya. Oke, pertanyaan pertama. Bolehkah jus herbal tetap bermanfaat diminum malam hari sebelum makan malam? Jadi tidak pagi hari. Boleh nggak atau harus pagi hari? Iya, saya coba jawab ya Pak ya. ya. Jadi kalau dari yang saya pelajari juga dari jamnya tubuh kita ya memang kan jamnya lambung kita bekerja itu terutama pagi hari. Jadi sebaiknya sih kalau menurut saya pagi ya. Hmm. Karena pagi itu juga terutama kalau perut kosong. Jadi supaya nutrisi yang ada di dalam herbal itu bisa terserap dengan baik sih di usus kita dan di lambung kita juga. Jadi kalau makan sih. malam jam 6 udah selesai, kosong gigi udah, jangan makan lagi ya sampai pagi ya. Iya sebaiknya sih pas kalian juga sekalian intermittent fasting itu ya. 15 jam. Iya. Kalau mau sampai ya jam 7 sampai jam 9, atau mungkin sampai jam 9 bisa dapat 15 jam. Oke, okay. saya laki-laki usia 50 tahun darah tinggi pernah stroke pisang di kantor operasi kepala, kemudian si 2 minggu pulang ke rumah sakit sudah bekerja normal lagi. Lalu sejak itu makan obat dokter. Saat ini hampir tiga tahun sejak kejadian itu, dan sudah satu tahun mencoba lepas obat-obat satu per satu. Satu bulan terakhir sudah coba lepas obat yang terakhir, jadi tidak makan obat sama sekali, karena pemakan obat tidak pakai, terus makan juga tidak pakai garam. Yang mau saya tanyakan, kok tensinya bisa 152 per 90, kalau makan obat tensinya 112 per 70. Ini bagaimana menanganinya, riwayat tidak ada obesitas, ginjal bagus, makanan super, dijaga sehat sekali, tidak ada orang tua yang hipertensi. Oke. Wah panjang nih ceritanya. Ya. Ya, jadi kalau seperti ini sih menurut saya apa mungkin ada faktor genetik juga sih ya Pak ya. Hmm. Tapi ya memang perlu dicek ya, karena kan tadi katanya sudah ubah pola hidup, sudah makan yang benar ya, membatasi garam, dan juga um, olahraga tadi katanya ya, nggak ada kencing manis, tapi tetap tekanan daratnya tinggi ya. Jadi bisa juga mungkin apa ada faktor stres itu bisa juga sih sangat mempengaruhi ya. Jadi memang harus olah pikir, olah nafas, latihan nafas seperti yang Pak Jarod juga lakukan. Dan juga harus tidur yang cukup ya, menurut saya sih. Atau itu banyak faktor, harus dilihat juga. itu ya Pak ya. Kalau jusnya, ya Pak jus yang, kalau jusnya, jus yang tadi itu ya, seledri, terus bawang putih, gitu ya. Kalau mau ditakannya, kayaknya dia belum kalau minum yang jus-jusnya belum nih oh iya, iya, mungkin bisa sih dibantu dengan jus-jus itu seledri, terus makan bawang putih iya bisa pak jus wortel, atau mau, kalau mau lebih bagus lagi juga bisa yang pakai yang supreme unsur itu gitu pak, bisa bisa semua sih, Bisa bawang putih juga bagus banget memang untuk tekanan darah tinggi oke, ini saya pilih pertanyaan yang masih hubungan sama hipertensi dulu, nanti kanker yang terakhir ya Malam, dok, sebenarnya kalau usia 60 ke atas, tensi yang normal itu berapa ya? Saya kadang 140 per 80, kadang 125 per 70, nggak stabil. Papa, adik saya, stroke karena saya takut juga. Oke, nanya. Iya. Iya. Iya ini kalau menurut saya dan menurut rekomendasi dari ini American Heart Association dan juga dari perhimpunan jantung di Indonesia memang ya sesuai yang tadi tekanan darah itu kalau normal ya 120 ke 80 sih itu memang yang dianut oleh ini ya uh, medis ya itu sih memang 80, harus diupayakan ke-10 110 masih oke okay nggak atau rendah? ya Masuk rendah sih Pak, tapi kalau dia sama ini dengan seperti itu enggak ada masalah ya enggak apa-apa juga, kecuali dia ada masalah misalnya sering pusing gitu sih ya. Tapi Ke idealnya panggung. di 80-120 itu idealnya, oke jelas. Itu iya. ada batasan umur enggak ya? Enggak ada Pak, memang seperti itu, jadi bahkan untuk orang lanjut usia pun juga seperti itu. Oke. Sekarang tuh diantar seperti itu sih, iya. Ini ada yang rendah nih delapan <laughs> Jadi delapan lima perlu minum apa bu? Kalau kalau kalau ini kadang kita memang tema kita malam ini hipertensi. tadi gimana kalau yang kebalikannya yang sampai delapan <laughs> ya, <5, yuk. laughs> <Sob> lima nih? Ya itu. Sublima unsur naik nggak? Sublima unsur mungkin nggak enggak sih pak. Jadi tapi pelan demi Pelahan bisa menormalkan, tapi awal-awal mungkin dia malah justru ini ya ada bisa resiko untuk terlalu rendah juga memang. Emang karena untuk tekanan darah rendah ini biasanya sih lebih ke arah ini aja ya pakai mungkin konsumsi kopi bisa juga ya, tapi hmm. kopi asli ya mungkin ya pak ya. Itu kan sehat juga bisa menaikkan tekanan darah. Kalau kayak tapi... makan kambing gitu kalau atau garam dibanyakin bahaya juga ya? Iya bahaya juga kalau terus-terusan bahaya juga Pak kalau saya sih mungkin kopi yang asli lebih bagus sih harusnya, karena kan kita juga kopi itu kan ada manfaat untuk jantung juga ya, jadi hmm. sekarang sudah banyak penelitian kalau kopi tapi tanpa, tan, maksudnya gulanya di ini ya rendah ya Pak, karena kan kalau gula kita juga dibatasi, untuk perempuan gak boleh lebih dari enam sendok teh per harinya kalau laki-laki gak boleh lebih dari 9 sendok teh per harinya jadi kan Kopinya jangan sampai pakai gula banyak-banyak gitu pak. Kalau minum kopi manis banget itu juga bahaya kan. Kopi Tapi kalau benar. kopi asli itu tanpa bukan kopi instan itu sih harusnya bagus ya memang. Itu gitu. saja, ya sama rajin-rajin ya. jalan cepat, jalan kaki cepat. Iya untuk ya. naikkan tekanan darah betul aja. Olahraga olahraga itu bisa bagus membantu. Benar. Oke selamat ya. malam dokter Sasa. Mengapa tensi saya sering Sembilan puluh enam, sembilan ini Tidak, sudah terjawab ya? Termasuk dengan yang tekanan darah rendah. Jadi, kampung jadi satu, banyak, banyak olahraga, boleh tambah kopi. Ya, oke. Okay. Uh, terus, Bu Dokter, herbalnya boleh mentah atau digodok, diambil airnya. Um untuk beberapa herbal itu kan tiap herbal beda-beda ya Pak ya jadi kalau seperti tadi bawang putih boleh makan mentah ya hmm. nah jadi tapi kebanyakan kalau obat herbal yang setahu saya itu memang dia digodok ya Pak ya, apalagi kalau misalnya obat China ya kan memang digodok ada di khusus tapi digodoknya dengan cara khusus jadi nggak boleh sembarangan memang hmm. harus di Maksudnya tempatnya harus khusus, kemudian caranya juga harus khusus, seperti itu sih pak. Itu sih. Kalau tapi anda, ada juga yang boleh dimakan mentah, iya. Kalau orang tekanan darahnya rendah tapi bersamaan dengan hamil, ada pantangan khusus nggak atau apa trip? Hmm, tekanan darahnya rendah atau tekanan darah tinggi ini pak? Rendah, rendah, rendah dan hamil, lagi hamil. Oh nah itu kalau lagi rendah dan hamil mungkin perlu banyak konsumsi suplemen juga ya oh. untuk nambah nambah nambah darahnya biasanya kalau tekanan darah rendah itu juga bahkan pada saat hamil takutnya nanti aliran ke janinnya kurang baik juga kan hmm. seperti itu kan karena kan tekanan darah yang rendah itu kan berarti aliran darah ke seluruh tubuhnya juga kurang baik ya Termasuk Nah itu yang ini. mungkin ya. iya mungkin perlu ya konsultasi ke dokter jantung ya karena perlu dilihat juga kondisi janinnya gimana gitu Pak hmm. kalau herbal saya juga mungkin belum bisa jawab kalau untuk yang kasus yang itu sih apalagi untuk naikkan tekanan darah pada ibu hamil gitu karena kopi juga nggak boleh ya terlalu maksudnya kalau sampai minum dosis tinggi gitu kan kayaknya nggak baik juga gitu sih Pak Iya ini, ini hamil juga. ini yeah. hamil kasus khusus beda lagi ceritanya kalau hamil itu dokter kandungan juga <laughs> iya sebaiknya konsultasi ke dokter kandungan nanti nanti ini eh, bahaya juga nanti ke janinnya kalau misalnya kita sembarangan itu kan pak oke okay. iya. ini ada yang menanyakan lebih lanjut mengenai soal pembatasan garam tadi maksimum satu hari satu sendok teh ya iya itu menurut who sih jadi memang sedikit banget ya harusnya kita makan itu garam itu karena Anjurannya, karena kan... natrium segala yang lain kan ada pada itu. sudah ada pada makanan yang lain ya Iya bener Pak jadi bahkan kalau kita pakai bumbu-bumbu misalnya kecap asin kecap ikan kecap manis itu pun juga udah ada kan sodiumnya itu mm -hmm. atriumnya okay. dan juga di siap biskuit atau apa makanan misalnya label snack snack itu banyak banget kalau kita perhatikan itu juga ada gitu itu harus kita perhatikan makanya jadi termasuk itu <laughs> makanya kenapa bahaya banget kalau makan makan yang snack snack atau makanan fast food itu sih pak. Gitu. Oke okay. ini ada pertanyaan tapi juga malah yang disarankan untuk minum herbal. Oke okay. terus saya coba lagi soal tekanan darah melonjak udah. Nah kalau orang lagi kena GER, apakah bawang putih boleh atau bawang hitam? Iya, memang bawang putih itu efeknya bisa enggak enak di pencernaan ya. Jadi kalau misalnya memang ada gangguan GERD, asam lambung, itu mungkin ganti aja herbalnya yang lain ya. Gitu sih, Pak. Kalau, kalau ada di dijual ya bawang hitam tapi yang difermentasi. Jadi di, di saya pernah waktu ke Amerika di di rumah yang tempat saya nginep itu dia ada bawang me, bawang hitam, bawang putih. Jadi bukan bawang putih ya, bawang hitam ya. Namanya bawang putih hitam gitu. <laughs> bawang putih kok hitam? Terus dia difermentasi. Ya, ya, iya, black black garlic difermentasi. Itu untuk orang gerd gak apa-apa ya? Iya, itu sepertinya sih masih lebih oke okay, ya, Pak. Itu manis oleh rasanya. Terlalu ya gak yang manis kok. Jadi seperti apa ya? Seperti iya memang produk fermentasi ya, Pak ya. Iya. Memang ya, ada rasa-rasa kayak ada rasa-rasa kayak dodol. Iya iya. Kayak rasa dadalnya bawang tapi. <laughs> tapi memang enak sih itu. Saya sendiri gak, juga nggak uh, nggak kembung tuh, enggak ada rasa iya. efeknya. Efek ya kalau kita makan bawang putih. Iya, iya, itu boleh sih harusnya ya, Pak ya. Karena dia lebih cenderung ini ya, enggak nggak yang terlalu pedes yang Kalau misalnya bawang putih mentah itu kan pedes ya, Pak ya. Maksudnya ada rasa kayak pedesnya gitu kan kalau kita makan apalagi alisin itu sebenarnya paling bagus katanya itu dirajang Pak. Kalau bawang putih itu paling bagus harus dikincang dulu oh, okay. untuk meningkatkan alisinnya. Gitu sih. Ya, ini ada pertanyaan mungkin Pak jawab aja yang apa bawang putih segala macam jahe merah ya lemonnya jangan ikut dimasak ya. Kalau lemon dimasak vitamin c rusak. Jadi yang lain-lain dimasak kayak tadi itu juga yang waktu demo jus. Nah, itu kan temulawannya dimasak habis itu dicampur dengan buahnya udah nggak dimasak lagi jadi emang tidak semua ada yang tidak boleh dimasak ya kalau kalau yang di Bu dokter Elizabeth Prata misalnya brokoli harus di light cooking ya hanya 70-80 derajat jadi eh, mungkin ini baru pertama kali ikut jadi menanyakan ya tetapi pernah diseminarkan pernah dijelaskan ya yang mengandung vitamin C jangan dipanasi karena vitamin C amat sangat mudah rusak oleh pemanasan oke berikutnya lagi Ijin bertanya, Dokter Sasa, mengapa obat herbal masih disinkronkan dengan obat-obatan kimia? Padahal obat herbal sudah maju di tradisional Chinese medical. Jadi, oh, ini mungkin maksudnya pertanyaannya, bisa nggak kalau misalnya nggak pakai obat kimia lagi, hanya herbal aja gitu? Iya itu ya Pak ya, bisa aja asalkan dia tetap harus dipantau tekanan darahnya itu yang terutama sih Pak. Tapi, kalau memang ternyata herbalnya itu nggak mampu, karena kan herbal itu perlu proses. Tuh. Jadi, tadi kan saya uh, bilang, itu pengalaman saya sendiri juga untuk bisa sembuh. Herbal itu enggak nggak langsung, jadi memang, memang perlu. Ada waktu, sekitar ya? perlu waktu, biasanya sekitar dua bulan, dua sampai tiga bulan itu. Nah, sebelumnya itu bagaimana ya? Sebelumnya itu ya tetap diupayakan, tekanan darahnya kan harus normal kan? Jadi, ya harus dengan dibantu minum obat yang kimianya, seperti misalnya minum amlodipin, kaptopril, yang memang itu akan menjaga supaya tubuhnya nggak makin rusak gitu, Pak. Karena kan ya tadi, kalau misalnya tekanan darah nggak dijaga, ternyata ujung-ujungnya bisa kena ginjal, bisa kena ke jantung, kena ke otak, bisa bermacam-macam sakitnya gitu, Pak. Jadi lebih baik sih diperiksakan dan di kontrol kalau tetap masih tinggi minum obat ini dulu aja obat kimia dulu gitu sih Oh dokter menyarankan hmm. minum obat kimia sampai turun nah udah turun itu baru lepas dijaga dengan herbal gitu ya. ya ya Pak dan dan memang dilihat lagi Pak karena kalau menurut saya ada beberapa orang yang memang dia perlu dicampur sih Pak tapi mungkin dosisnya sangat diturunkan pelahan-lahan gitu sih hmm. Jadi, ya, mungkin kalau faktor genetik itu lebih sulit, ya, Pak. Ya, biasanya kalau genetik itu sangat banyak, lebih, lebih enggak, maksudnya lebih enggak, lebih ini ya, pengalaman beberapa pasien yang memang genetik waktunya lebih lama gitu. Oke, okay. tapi kalau Pak Jarod, apa ada pengalaman juga? Ya, lebih, Sampai kalau dengan saya dengan kan nafas. saya kan tekanan darah, nggak ada masalah dengan tekanan darah, tapi saya dengan diabetes. Nah, sama juga di di komunitas diabet itu uh, tetap dengan obat kimia ya turun sampai 150 jadi misalnya 400 500 300 enggak bisa dengan olah nafas dan pola hidup dulu ya turunkan dulu sampai 150 nah dari 150 sampai menjadi 100 atau dari 5, sampai bahkan sampai ke 90 itu bisa dengan diet pola makan yang tepat dan olah nafas itu atau kadang-kadang malah bisa begini juga, pengalaman yang lain malah lapor dari 300-400 ke 150 itu olah nafas cukup. Tapi begitu 150, mau turun ke 100, nah itu nggak nyanda olah nafas. Harus dengan pola makan diet yang ekstra-ekstra ketat. Jadi emang tiap orang beda-beda. Tapi paling tidak kalau saya sendiri menyarankan orang lepas obat itu setelah di bawah 150. Bahkan kalau saya menyarankan bahwa di bawah 120. ya dan lepasnya bertahap. Jadi saya sendiri ini saya pribadi, dulu minum obat itu kan empat. Jadi pagi glukopak seribu mili, malam glukopak seribu mili. Lalu paginya itu ada canupia lima puluh miligram. Lalu malamnya glimeperid empat miligram. Nah ini saya empat obat ini saya dijadikan delapan. Dalam arti yang seribu miligram dipecah dua. Karena ada di apotek di itu ada pemotong obat. Ini dibelah dua, semuanya dibelah dua, jadi delapan. Nah, begitu 150, saya betul-betul bertahap, misalnya yang malam glukopak 1000 dijadiin 500, itu dulu. Lihat seminggu, oh bisa stabil di 120-an. Jadi turun 120, saya lepas paginya 500. Masih bisa di 110-130, oke saya berani, glimepiridnya bukan 4 miligram, hanya 2 miligram. Jadi tetap terus melepasnya juga, tidak dibuang satu jenis tapi dibuang separuh-separuh kan obat itu kan misalnya satunya nuring gula tapi yang nuring gula bikin gatel satunya lagi menghilangkan gatel jadi obat itu kan memang ada saling sinerginya saling mempengaruhi jadi kalau melepasku obat pun bukan membuang salah satu jenis tapi bertahap dikurangi dosisnya nah begitu bisa bertahan di bawah 110 Bangun tidur sebelum makan, ya. Nah, nanti bisa diturunkan lagi dengan olah rafas, olahraga sampai di bawah 100 atau sampai apa lagi 110, boleh itu lepas obat. Itupun juga nanti bisa ngetes, lek 150, ya makan lagi aja, itu Jadi saya menyarankan memang tidak lepas total. Lepas total itu kalau betul-betul ya tiap hari ngetes pagi hari sebelum sarapan di bawah 110 terus, ya sudah lepas. Tapi kalau sampai Kadang-kadang kan kemarin makannya agak ngawur, atau tidurnya kurang, namanya gula itu udah gampang banget, marah aja gula naik, takut gula naik, gelisah juga gula naik. ya Itu lebih baik minum obat, tapi gula stabil, daripada nekat-nekat nggak minum, tapi gula fluktuatif. Karena gula fluktuatif itulah yang rusak ginjal kan sebenarnya. Ibu saya sendiri itu sampai umur 84 minum obat, dari umur 35, jadi 50 tahun minum obat, 50 tahun minum obat, itu masa tuanya enggak cuci darah sama sekali. Jadi ginjalnya tidak rusak, karena gulanya stabil. Jadi kalau dokternya itu waktu itu bilang, yang rusak itu bukan obatnya, gula yang naik turun ini loh, yang bikin malah ginjalnya rusak. Jadi ibu saya itu 50 tahun minum obat, enggak cuci darah tuh Jadi memang obat zaman sekarang kan termasuk hebat juga ya. Jadi ada juga orang minum jamu terus cuci darah juga ya itu. Jadi sebenarnya jamu pun kan nggak boleh terus-terusan. Maka kurangin dosisnya, kurangi dosisnya dengan diiringi pola hidup sehat. Kalau dari saya sih tambahnya itu Bu Dokter. Iya, iya Pak. Jadi memang iya kalau menurut saya juga harus ini sifat tergantung baseline darah tingginya dulu. Tekanan darah tingginya awal itu berapa ya? Kalau misalnya memang masih pra hipertensi hmm. ya bisa sih nggak usah obat ya kan memang dokter tuh harusnya memang menyarankan terutama yang pertama kali itu perubahan pola hidup itu yang sangat penting perubahan pola hidup jadi memang kadang orang tuh maunya gampang ya kalau eh, pas nggak usah ubah pola hidup maunya makan enak maunya nggak olahraga tapi mau sehat gitu kan jadi minum obat aja langsung gitu kan padahal yang terutama itu justru harus perubahan pola hidup karena E, memang dari beberapa penelitian semua itu juga mengatakan kalau misalnya badan kurus, olahraga rutin, kemudian juga apa, olah pikir, makannya dijaga, apa itu umumnya sih e, bisa ya pak ya, nggak nggak yang tekanan darah tinggi, kecuali memang genetik ya, gitu sih pak. Tapi ya genetik itu balik lagi memang e, perlu usaha keras gitu ya dan olah nafas yang Bapak lakukan itu baik banget memang Pak yang itu juga membantu banget untuk menurunkan tekanan darah jadi misalnya teman-teman di sini yang enggak mau minum obat itu juga memang harus usahakan setiap hari mulai olah nafas sih itu ya, karena olah nafas bisa memperlebar pembuluh darah Iya, ya, bisa simak modulnya uh, di shop itu di kita jelaskan mekanismenya gimana kok bisa memperlebar pembuluh darah? jadi kan tekanan darah itu kan begini yang saya sering jelaskan dengan sederhana itu jantung itu kan kayak pompa ya pompa air misalnya 1000 watt pipanya setengah in ya tekanannya tinggi begitu pipanya diganti dua in ya tekanannya kurang jadi jantungnya memang begitu katakan begitu denyut jantung kan ada tekanan darah ada denyut jantung Misalnya denyut jantungnya nggak tinggi-tinggi banget sih pulsa pulsa per, per menitnya itu loh ya 90, puluh seratus normal lah tapi tekanannya tinggi berarti pipanya kecil. Nah melebarkan pipa ini olah nafas gitu ya. Nah, kalau sekarang uh, denyut jantungnya ketinggian sama juga orang takut nafas nggak teratur nafas nggak teratur denyut jantung nggak teratur orang gelisah. Nafas gak teratur, denyut jantung gak teratur, makanya olah nafas kita teratur, pelan-pelan pasang oximeter bisa kelihatan kok denyut jantungnya diturunkan, jadi kita bisa menurunkan denyut jantung, terutama nafas istilah saya itu nafas lega, sekarang saya berikan istilah nafas lega, ada lega, ah, lega, jadi ilustrasinya kalau kita ketemu anjing lalu dikejar anjing, kita lari bukan hanya soal lari ya, denyut jantungnya nggak usah lari aja, kita ketemu setan aja lagutan punya jantungnya duduk, duduk, duduk, duduk, begitu ya. Lalu begitu kita nyalain lampu, ya ternyata korden melambai-lambai. ada lega. Nah, begitu lega aja, detak jantungnya tidak kenceng. Tekanan darah udah turun langsung. Nah, kalau orang sekali-kali ketemu anjing, sekali-kali ketemu lihat setan enggak masalah. Tapi kalau setiap hari dikejar anjing, nyamatilah. tekan darahnya terlalu tinggi. Makanya jangan tiap hari dikejar anjing maksudnya Tiap hari jangan ketakutan, jangan gelisah, jangan khawatir. Nah kita lewat, ya ini yang, yang saya ajarkan tiap pagi, tiap hari, ya teman-teman ikut Zoom pagi hari, atau kalau, kalau nggak ikut ya dengerin rekamannya, maka saya yakin nanti selesai ini tekanan darah tinggi ini selesai nih. Malah yang saya sering agak susah bener sama-sama kalau darah rendah nih. Ngecilin pipa itu gimana? Kebanyakan orang darah tinggi tapi ya kalau pengalaman saya selama ini juga dengan para peserta pola hidup sehat olahraga dan kopi olahraga terutama jalan cepat aja denyut jantungnya pasti naik denyut jantungnya naik kan kayak buat pompa itu buatnya naik ya nah maka ya, itu akan membuat jantungnya yang lebih kuat. Oke kita lanjutkan lagi ya bu dokter ya pertanyaan satu lagi ya kita ada waktu sampai jam 9 ya kalau tergantung pertanyaannya banyak bisa nambah dikit hasil ronsen kesimpulannya kardiomegali dengan konfigurasi hipertensif heart disease artinya apa ya dok waduh oh, harusnya nanya yang labnya ini <tuh>, sudah bayar hasil oke tapi apa dokter juga tahu kan kalau saya bukan dokter ya Tensi saya sekarang kalau minum Amol iya. 5 mili gram seratus kalau nggak minum satu dua enam tiga bahkan dulu pernah 150-163, sesak nafas tangan tidak bisa bergerak apakah saya harus minum amlodinin amlo dinin seumur hidup nah, okay. iya iya itu pak jadi kalau kardiomegali itu artinya jantungnya itu membesar Kemudian kalau ke hipertensif hat disease itu jadi penyakit jantung hipertensi. Jadi memang kan tekanan darah tinggi itu tadi yang bapak ceritakan tentang pompa itu tadi ya. Jadi itu kalau misalnya darahnya pembuluh darahnya itu ada masalah dikonstriksi, di penyempitan. mereka otomatis nanti lama kelamaan si jantungnya akan membesar. Ya akan menjadi kardiomegali itu, membesar dan berbahaya bisa mengakibatkan kalau udah besar nanti pompanya bisa melemah dan kalau udah melemah dia sesak. Gitu sih, itu yang memang e, perlu untuk dokter jantungnya. Nanti rutin di-eko gitu ya, untuk tahu fungsi jantungnya itu seberapa kuat. Nah, untuk seperti ini, sebaiknya ya memang harus minum obat ya, Pak. Ya, karena e, sudah terjadi seperti itu, kan sudah ada gangguan. Tapi apakah bisa balik tanpa obat? Ya perlu di pemeriksaan lanjutan lagi sih menurut saya, nggak bisa langsung sekali saya ngomong sekarang, karena kan banyak faktor. Balik lagi kan saya nggak melihat pasiennya, seperti itu sih Pak. Okay. Tapi kalau sudah terjadi masalah di jantung, sepertinya kok lebih sulit ya, gitu sih Pak. Ya saran saya rajin-rajin olah nafas. Ya itu olah nafas bantu bisa ya. nanti uh, bisa mungkin remodeling juga ya kalau saya sih lihat siapa tahu harapannya ya. bisa remodeling. Nanti di olah, olah nafas sel-sel jantungnya. Di olah nafas simak modul olah nafas dan stroke. Walaupun ini bukan stroke tapi di modul olah nafas dan stroke itu dijelaskan mengenai teori hipoksia yang memicu bertumbuhnya pembuluh darah baru ya panjang tidak menjelaskan tapi ada dijelaskan di modul itu sehingga dengan munculnya pembuluh-pembuluh darah baru maka akan mengurangi tekanan karena bisa kan begini ini pompa pompa air ya pipanya satu in sempit Harusnya dua arusnya dua arusnya satu in cuma setengah in ada penyempitan kalau nggak tekanannya tinggi ya lama-lama pompanya yang lemah gitu nah kalau pipanya nggak bisa digedein maka bisa juga pipanya dibanyakin. Coba kalau misalnya ini kita punya pompa air 1000 Watt, lalu pipanya cuma satu, kan tekanannya tinggi banget. Begitu pipanya dibikin cabang-cabang, nyemprotnya pasti nggak kenceng. Wong dua keran air dibuka kan kalau cuma satu keran air kenceng banget. Coba tiga keran dibuka. Nah, artinya kalau kita bikin cabang-cabang. Nah, itu simak penjelasan vim Hof, hipoksia dan stroke atau vim hof dan penyembuhan yang sudah saya jelasin itu penjelasan ilmiahnya menggunakan ilmunya pemenang Nobel Sementa dan Greg ya itu bahwa latihan hipoksia itu menambah pembuluh darah ya tadi coba yang tadi ini kalau nggak pengen minum obat seumur hidup ya kan ada ikut tiap pagi jam 5.30 ikut latihan terus ya bahkan bukan tiap pagi aja sebenarnya kalau perlu 6 jam sekali setiap sehari jadi tiga kali olah nafas ya yang Wim dua tapi harus dimulai kan Hof satu dulu ya nggak boleh bimbot, tahu langsung bimbot dua nanti bisa kolaps malah ya. Oke kita lanjutkan dulu ke herbal ya nanti kalau soal olah nafasnya mana nanya nanya saya ikut zoom pagi hari ya jangan capri saya nggak dijawab. Jadi saya sediakan waktu setiap hari anda bisa ikut zoom saya sediakan waktu setiap hari ya karena saya malas nulis malas baca wa. Oke kita lanjutkan lagi rempah-rempah seperti jahe kunyit kencur dan lain-lain. Mana yang bisa dimentah, mana yang harus direbus? Maksudnya ditanya apa yang harus di? Kan ada apa boleh gitu ya? kan, Ada nggak yang bisa dimakan mentah gitu? Kencur, kunyit, jahe, laos, serai, <laughs> atau harus dipanasin? <laughs> Kan oh, pedis, rasa saya belum mempelajari lebih detail tentang yang itu sih, Pak Rempah-rempah. Mungkin nanti kan ada ya Pak, ya Bapak ya, ada, betul di seri beberapa Dengan dokter-dokter dokter ya. prakti utama. Nanti, jadi teman-teman nanti yang yeah. soal rempah-rempah bisa di... Jadi emang herbal ini lebih rempah -rempah. banyak, ke, kayak tadi jus sayur, jus kale, lalu ya memang herbal juga ada rempah-rempah juga, tapi nanti yang lebih detail, yeah. yang nggak terjawab malam ini, kan teman-teman lihat ya di schedule PHS dengan Ibu Dokter Prati Utama kita akan dua kali bahas rempah-rempah ya oke kita lanjutkan dulu aja jadi yang rempah-rempah kita bisa skip dulu dok so, kalau tanaman herbal apa yang aman dikonsumsi seperti kaptopril sama juga kalau mahkota dewa Suaranya putus ah oh. Kaptopril, Mahkota Dewa. Oke, suaranya uh, yang Dokter Sasa kayak ngefris. Um, Halo Pak Jarot Ya, dengar, dengar. Cuma videonya aja yang yang stop. Tiga 11, 11 sebelas sebelis yang detail detail. Sebelas November dari jam. oke tunggu ya kayaknya yang dokter iya sudah Pak tadi putus ya Pak ya ya tadi putus eh, ini saya pikir bikin kelempar, kle enggak. oke ya bisa ya kita kalau gitu saya ya. baca lagi chatnya nah, ada yang menanyakan mengenai konsumsi kaptopril Mas, saya nggak tahu apa itu captopril. Iya captopril itu S-inhibitor jadi obat yang memang aman untuk ginjal sih jadi itu juga paling sering saya berikan ke pasien-pasien saya kalau yang memang perlu obat tekanan darah tinggi itu termasuk aman sih captopril itu iya okay. iya yang ditanya oh. apa ya tadi Pak okay, ini kita lanjut aja malai banyak pertanyaan yang sudah tidak mengenai hipertensi jadi bisa ke yang lain seperti ini ada orang yang susah tidur herbalnya apa kalau susah tidur <laughs> herbal yang bikin gampang tidur <laughs> iya tadi ada beberapa itu saya bahas yang bikin ngantuk itu hmm. ada, ada E -e, jadi bisa bikin untuk menenangkan efek untuk menenangkannya. Kamu, jadi memang. kamu mail. Halo, suara? Iya. Iya. Iya. Ya. Ya. Ya. Ada tadi saya share. Uh, jadi mungkin nanti bisa dibaca lagi Pak. Ada obat-obatan ya, ya. memang Tadi pas kena. waktu dimulai pesertanya baru nggak sampai 200, sekarang 285. Jadi mungkin yang di depan nggak ikut ya nanti bisa dengarkan rekamannya. Ya. Yeah. Karena di depan tadi sudah ada. Oke, okay, kita lanjutkan lagi dulu e, pertanyaan yang lain. Oke, okay. soal mentah sudah dijawab tadi kering rempah-rempah. Oke, kita lewati nanti ada dua kali e, bahas rempah-rempah ya. Nah, ini ada yang mengenai daun sambiloto. Minumnya diseduh air mendidih atau harus direbus atau diseduh sambil sambiloto mau dijawab ibu dokter? mengenai sambiloto mana pak maaf tadi suara terputus ya ada yang bertanya mengenai daun sambiloto itu baru direbus atau diseduh air panas atau direbus hingga mendidih eh, suaranya kurang jelas ya pak jarod uh, Su suaranya maaf putus-putus pak uh, ada kan? Coba kalau tes teman-teman apakah dengar suara saya? Kasih jempolnya. Oh, jelas tuh. Berarti ini di ibu nih. Oke, kalau gitu saya pilih mungkin jaringan saya. Ya, kalau gitu mungkin juga. jaringan saya ya berarti ya. Oke. Kalau tapi saya dengar suara Ibu masalahnya. Iya, tadi ber, apa sambil oto ya? Sambil oto nah. tadi saya juga sempat baca sih berapa berapa banyak gitu ya, Pak ya? Jumlahnya ya. ya. Terus direbus atau di atau diseduh? seduh Halo. Halo atau hmm. mungkin saya atau saya ibu baca saya off, Ibu baca kamera aja ya? ya? Coba baca ya, pertanyaan ya. yang dari bawah aja malah deh Iya dari bawah aja ya. Mungkin Ternyata, ya, Pak. Uh, itu tadi yang pertanyaan bucin-cin itu tadi terakhir ya yang apa memang captopril itu memang pada beberapa orang memang betul, Bu, bisa bikin batuk ya. Tapi dia eh, termasuk yang es inhibitor yang lini pertama. Jadi kalau mau ya bisa juga kalau itu nggak cocok bisa pakai yang es eh, inhibitor yang lini yang berikutnya ya. Jadi seperti Lisinopril itu pemberiannya satu hari sekali atau bisa juga yang ARB golongan angiotensin reseptor blocker itu juga aman ke ginjal. Jadi obat-obat yang golongan itu ya umumnya akan memperbaiki fungsi ginjal gitu sih jadi bagus malahan tapi memang obat tekanan darah tinggi itu kan banyak ya memang perlu dilihat banyak faktor juga jadi tadi kalau ada batuk ya udah ganti gitu sih bu ciancian ya uh -uh. terus yang di atasnya aja ya pak jarod ya yang di atasnya dari yang bu dari bawah ya, dari bawah ke atas ya pak ya uh, nggak kalau kalau dari tadi, dari soal itu terus ke bawah ke bawah ke bawah yang oh, oh. dari yang tadi sambil otot tadi yang ibu baca dari situ ke bawahnya kan tadi saya bacanya tadi saya bacanya dari atas saya pikir kalau misalnya mau di di dari waktu yang ada karena kita waktunya nggak banyak ya kita tinggal ya boleh atau Ibu pilih satu pertanyaan lagi Bu untuk dijawab karena waktunya dari segi waktu Ibu baca satu pertanyaan aja hmm. Oh entah saya lihat dulu Pak oh. ya Ibu jawab satu pertanyaan aja karena waktu Oh itu tadi ya jamur kuping ini ya Coba saya ini Indri Bu Indri bu dokter jamur kuping hijau nggak bukan jamur kuping hijau jamur kuping hitam sih ya takaran berapa banyak dan cara minum untuk batu ginjal jadi ini ini pengalaman saya ya jadi pengalaman uh, dari tante saya sih mungkin yang memang uh, pertama mendalami lebih banyak tentang herbal ya Pak Jarot ya. tante saya yang di Solo yang bikin sop sayur lima unsur. Jadi kalau untuk ada batu biasanya tuh konsumsi jamur kuping hitamnya kurang lebih 10 gram per hari. Jadi uh, itu sih. Dan rutin makannya harus tiap hari. Jadi kayak di salad gitu, dibikin di dipanasin jamur kupingnya atau dibikin masukin ke dalam sop, dimakan bersama kuah sop atau misalnya dibikin capcai bisa juga jadi tapi paling baik sebenarnya kayak dimakan begitu aja dengan salad campuran salad jadi pakai minyak olive gitu itu bisa juga gitu sih minyak zaitun itu sehat jamur kuping hitam itu loh pak itu sehat gitu oke okay. ibu terakhir boleh jelasin mengenai lebih lanjut soal sop lima unsur banyak yang nanya juga tadi di atas oh iya ya jadi sop lima unsur ini Merupakan herbal yang di China ya, jadi awalnya tuh di China dan di Jepang ya, itu jadi tante saya yang di Solo itu 13 tahun yang lalu bikin untuk uh, kakinya yang lututnya yang sakit. Nah kemudian dia mengalami perbaikan dan setelah itu teman-temannya juga pengen nyoba ya, dan setelah teman-temannya tuh merasakan manfaat. Jadi dari teman-teman itu ada banyak penyakit ada penyakit kecing manis darah tinggi bahkan Parkinson terus juga banyak kanker ada juga itu ada perbaikan jadi ada yang sembuh bahkan yang udah dibilang dokter itu apa nggak nggak ada harapan itu bisa sembuh dan awalnya saya skeptis karena saya sebagai dokter saya memang tidak belajar herbal ya pak ya saya sebagai dokter ini belajarnya sebenarnya kan ilmu kedokteran barat jadi kita kan kalau barat itu pakai obat langsung pakai obat ya kan terus langsung main operasi atau kemo atau radiasi Nah tapi saya karena berdasarkan pengalaman dan saya melihat sendiri dan saya akhirnya baca-baca di banyak jurnal dan ternyata memang ya peran dari Helber itu banyak banget dan juga benar yang Pak Jarot bilang peran dari olah nafas dan juga pikiran itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita gitu sih jadi makanya kenapa saya akhirnya banyak mempelajari tentang herbal ya berangkat dari yang tante saya itu bikin soft lima unsur itu dan saya pun sendiri minum soft lima unsur saya banyak merasakan manfaatnya gitu sih Pak oke ya Iya dokter boleh itu kalau mau di-share channelnya channel YouTube nya apa namanya Oh iya channel saya Sasa. Channel Dokter, Sasa. D -D. Dokter Sasa channel YouTube-nya. Dokter. Dokter Sasa. Kdo kte r. Oh, saya kirim. Lengkap oh, oh. ya Dokter Sasa. Oke. Okay. Iya. Saya kirim linknya aja pak ya pak ya. mungkin okay. Kalau gitu saya yang share aja. Saya coba ketik ya. Jadi teman-teman ini lihat ya. Nah ini saya ketik di. Tadinya saya pikir ngetiknya DR tapi ternyata dokter ya, dokter Sasa. Ketik dokter Sasa, lalu muncul ini paling atas sudah ada ya. Nih, sepertinya ini. Nah, ini dia ya. Channel kesehatan. Nah, ini setiap file itu 6 menit, 10 menit ya, mengenai gagal ginjal pada anak, rambut rontok ya. Lalu ada mengenai daun sambung nyawa, manfaat lobak putih. Nih, wortel bawang putih lagi jadi satu satu produk dibahas satu persatu karena saya memang pernah menjelajahi ya terus sampai kalau ke bawah lagi nanti ketemu ini juga ada-ada uh, sampai ke kesehatan kayak aneh kalau nunjukin aja tak tunjukin playlistnya deh ya Nah di, dari jen, jumlah playlistnya aja berarti tema-temanya banyak banget ya ada yang kesehatan ada yang herbal jadi, ini kita saya rekomen untuk teman-teman belajar lebih lanjut, karena menariknya adalah filenya tidak panjang-panjang. Ya, kalau saya kan memang bikin webinar itu untuk pembelajaran, tapi kalau teman-teman mau belajar yang to the point, nah itu channel ini uh, boleh, apalagi memang disampaikan oleh seorang uh, dokter. Ya, oke, eh, menurut saya cukup malam hari ini ya, karena jam kita selalu selesai jam 9, karena saya pun juga mulai jam 10 tidur ya supaya jam 11nya udah deep sleep tadi itu ya jam 11 deep sleep sampai jam 4 jam 5 jam 5 bangun 5.30 uh, mulai olah nafas. kalau saya jam 10 tidur jam 5 bangun saya dapat 7 jam jadi waktu jam 11 malam sampai jam 3 itu nyenyaknya luar biasa ah bangun tidur segar banget karena kita dapat deep sleep-nya pada saat di mana organ kita lever hati jantung detok terjadi maka kita bisa uh, menikmati kesehatan ini ya sampai jumpa kalau dengan saya ya besok pagi jam 5.30 tapi kita akan ada webinar hari saya ya di grup ada tapi saya sambil bacakan juga ya kita nanti ada webinar itu hari Sabtu ya itu dengan Mas Tio Mas Tio itu yang ngajari Dokter Mira Lengkong yang admin di WA grup diabetes ya. Ibu Mira kan gulanya bagus banget tuh. Udah 6 tahun nggak pernah di atas 100 loh. Padahal dulunya 400, 300 ya, sekarang bisa stabil di bawah seratus dua digit. Dulu dulu berat badannya 117, sekarang juga masih tinggi sih, masih 70-an, harus turun lagi tapi gulanya itu yang luar biasa ya dan tidak malnutrisi karena ada diet lain yang gulanya turun tapi berat badan juga turun tak terkendali lalu mengalami malnutrisi e, ginjalnya rusak e, apa urinnya berbusa memang berbusa bentuk ginjalnya rusak tapi begitu tes ternyata ginjalnya rusak susah BAB bahkan men -men -men menyimak apa yang dialami Pak Waweruntu kan dia juga pernah diet keto yang tidak seperti diajarkan Dokter Mira atau Mas Tio ya. Gulanya sembuh, apa itu, tapi dapat bonus kanker, dapat bonus autoimun. Nah, makanya memang diet itu harus hati-hati. Bahkan orang kanker pun kalau misalnya wah bawa brokoli bagus gitu, ya nggak dimasak kena tiroidnya gitu, kan repot. Jadi makanya kita harus harus banyak belajar. Nah, kalau bicara diet keto di Indonesia ini ya Mas Tio Ya, karena beliau sendiri anaknya sakit. Jadi alasan motivasi untuk mempelajari itu kuat ya. Dan anaknya sembuh gitu lalu mengajarkan. Itu kan sebuah uh, guru yang karena memang menghidupi lalu mengajarkan ya. Beda kalau orang dia enggak diabet gitu tapi ngajari orang untuk sembuh dari diabet, lalu nyuruh orang puasa begini-begini. Dia sendiri enggak puasa gitu. Ya yang, yang ngajari nggak melakukan ya kalau saya sih nggak percaya ya sama guru yang begitu gitu ya saya bilang begini karena ada kalau muridnya banyak yang sakit ya gulanya sih turun itu sementara tapi terus kena BAB susah kankernya kampung, ya gubungin saya ya udah masukin ke PHS masukin ke PHS masukin ke PHS supaya kita belajar ya diet itu ada aturannya ilmu gizi itu ya ada ilmunya ya dia dipelajari ratusan tahun ya ya kita harus menghargai ilmu gizi, ilmu kedokteran bukan diet ngawur. nah makanya Sabtu nanti kita akan undang Mas Tio. cukup radikal dietnya ya, tapi masih ada rambu-rambu yang saya lihat wah ya kayak dokter Mira dietnya ketat banget nggak seperti saya karena memang orang itu kondisinya beda-beda sama-sama diabetes kalau dites misalnya resistensi insulin kan beda-beda tingkat resistensinya, dites pankreasnya Kondisinya beda-beda, makanya diet saya tidak seketat Dokter Mira, ya yang makan sayur aja, hanya sayur kangkung, sayur pokoknya daun-daunan sama bunga, daun bunga pepaya, sayur bayam, tapi sayur terong enggak, ya sayur labu enggak, bubur menado enggak, Wah, saya masih makan semuanya tuh, bahkan kadang saya masih makan durian gula 90 cari duren gitu karena dalam durian ada metil folat yang saya cari. Jadi saya tahu apa yang saya cari. Nah, tapi ada orang ngikutin saya mungkin gulanya naik. Makanya sekali lagi paling bagus ya kita tuh mempelajari semuanya. Maka nanti Sabtu nanti pun saya hadir Karmastio yang menurut saya dietnya ekstrim banget, ketat banget tapi masih sehat. Karena masih makan sayur yang pakai bumbu karena sayur itu prebiotik, sayur itu serat, sayur itu mineral. Lalu bumbu itu antioksidan, sayur mentah itu enzim. Jadi kalau ini dibuang udah malah petaka itu menanti gitu ya. Jadi Sabtu nanti itu hari Sabtu ya, biasanya nanti ke depan tahun depan akan selalu tiap hari Senin ya, kecuali ya ini kayak Mas Tio nyari agak susah. Mas Tio tidak bersedia webinar jam 7 malam karena beliau jam 8 tidur. Jam 8, udah tidur, jadi kita akhirnya bikin sore. Nah, kalau sore ya harus Sabtu gitu ya, itu ceritanya begitu ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa besok pagi. Kalau webinar, alhamdulillah selalu ada rekamannya ya. Nggak usah japri saya, apa minta rekamannya udah nanti pasti di post di WA grup ya. Jadi, kalau yang nggak urgent, nggak penting, nggak usah uh, WA japri-japri gitu ya. Kita hemat energi, hemat waktu, nggak terganggu ya. Karena memang ya, saya sering selalu bicara, kerjaan saya banyak banget gitu ya, dan WA dan HP saya cuma satu. Kalau HP-nya dua kan yang di publish HP itu udah mau WA ya, terserah aja, kandung kita nggak dengar. kan? Saya orang yang HP-nya cuma satu, jadi kalau ada WA masuk, WA masuk jadi konsentrasi terganggu. Oke, terima kasih, terima kasih, Pak Indra, terima kasih Dr. Sasa, terima kasih ya, terima kasih, semuanya, terima, teman -teman. terima kasih, Pak Jero, terima kasih, Dr. Sasa. Oke, terima kasih, teman-teman semua, -teman. Selamat malam kita kirim sama-sama izin lift ya Pak ya, kasih Tuhan berkatin ya hari kita bareng-bareng aja and meeting for ya, kan? all oke okay.